<tuk> bilang bilang dong kalau mau. Mulai. <tuk> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar gembira untuk kita semua ya. Oke. Okay. Selamat datang di channel Melody Lovers ya teman-teman Di video kali ini saya akan bagikan aplikasi penghasil dolar yang sangat legit dan tentunya terbukti membayar Oke sebelum lanjut ke videonya silahkan teman-teman bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan aktifkan tombol loncengnya Agar kalian tahu kalau saya upload video terbaru seputar aplikasi atau situs penghasil uang ya ingat subscribe itu gratis Oke kita langsung saja ke aplikasinya nama aplikasinya yaitu coinpop ya coinpop Pop ini adalah aplikasi yang saat masih satu developer dengan HP like Oke seperti gas alarm, Play. Miner dan lain-lain ya dan tentunya aplikasi ini sangat terbukti membayar 100% legit ya teman-teman kasih sudah saya sediakan di kolom deskripsi video bawah ini ya Oke kita akan langsung buka saja aplikasinya baik ini adalah tampilan utama dari aplikasi Pop. dan cara bermainnya gimana Bang oke cara bermainnya mungkin kalian sudah tahu semuanya ya seperti itulah cara bermainnya kalian cukup Uh, mainkan aplikasi ini, kalian download aja, download, install, buka, dan diamkan saja Maka poinnya akan bertambah sendiri Kalian tinggal tidur aja, poinnya akan nambah Biasanya 7 koin per menit ya Dan koinnya akan semakin bertambah, oke? Okay? oke okay. Ini ada aplikasi teman bumil Gue sehat, serunya sehat bareng, kalian install aja, oke? Okay? Jadi saya akan buka di menu aplikasi saya Ini adalah aplikasi saya selama bermain di aplikasi ini Yaitu aplikasi Airi, tiket pesawat, dan hotel murah bermain 121 detik untuk mendapatkan 8 koin ya seperti ini ini kalau saya bermain lagi saya akan mendapatkan 8 koin oke okay? dan kalian juga bisa mengundang teman anda anda akan menerima 250 koin untuk setiap teman selain itu anda akan menerima 25% dari semua koin yang diperoleh teman anda ya Oke okay, kan bisa klik aja kalian share link kalian di media sosial seperti Facebook WhatsApp Instagram atau yang lain-lain ya saya akan untuk memberi kata-kata yang menarik agar seseorang mau mendownload aplikasi melalui link kalian, oke? Okay? Terus untuk cara rhythmnya gimana bang? Oke okay, untuk cara rhythm kalian bisa klik tombol dolar yang ada di pojok kanan atas itu, kalian klik. Nah di sini ya teman-teman. Untuk minimum rhythmnya yaitu 0,5 dolar kita membutuhkan 4.999 koin ya. Dan untuk maksimal yaitu 20 dollar kita membutuhkan 182.667 koin ya. Begini dan aplikasi ini sudah terbukti membayar dan saya akan menunjukkan bukti pembayarannya ini. Oke, okay, 100% legit ya teman-teman. <SILENCIO> Baik, terima kasih sudah menonton video ini. Saya doakan yang nonton video ini diberi kesehatan selalu ya dan yang bermain di aplikasi ini semoga cepat mendapatkan apa yang kalian mau. Amin. Semoga bermanfaat, sampai bertemu lagi di next video Dan jangan lupa like, komen, share, dan jangan lupa subscribe Oke, okay? karena subscribe itu walhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh